Halo guys bertemu lagi di channel Starky Oke okay guys di video kali ini saya akan naktion naktion foto warga plus 62 guys kalau mau tahu kelakuan warga plus 62 silakan subscribe video ini subscribe ya guys subscribe Oke okay guys kita lanjut ke foto yang pertama ini dia yang pertama Anu, ah no, maapa? ini jalan, bukan sawah. lah. Ini keren sekali ini. Ini jalan kok, ditanamin apa ya, rumput ya. <tuh> Aduh, sangat kocak sekali ini guys. Tanami rumput, udah kayak di sawah, eh sawah. Lapangan guys, udah kayak lapangan aja. Sangat kocak ini bener-bener, warga -bener. plus 62 emang sangat kocak sekali guys. Kita lanjut ke foto yang kedua. Ini ngebak apa apa ini ya? Aquaman is that you? Ah, huh? Aquaman is that you? Ini bapak bapaknya ngapain ya? bapak bapaknya ya, ngebak kali yang ngebak? Jangan-jangan ngebak? Waduh, waduh, warga plus 62 emang jagonya ngebak ini, jagonya ngebak. Salut saya sama warga plus 62 Jago ngebak ini anjir, jago ngebak sumpah dah, ngebaknya udah level dewa ini, bukan seperti level biasa, bukan, bukan level biasa, level dewa ya, jangan lupa kamu subscribe ya guys, subscribe, ini dia foto yang ketiga, ting, nah seperti itu guys fotonya, siap menjelajah dunia, inilah si manusia karet. Luffy, widi. si Luffy manusia karet ini, siap menjelajah dunia, buset, buset, menjelajah dunia, sangat kocak sekali guys, hmm, salut saya sama dia, salut sekali, salut, uh, seperti Gary salut ya, salut-salut seperti Gary salut, <ti> si Luffy siap menjelajah dunia, waduh, menggunakan perahu, buset, orang pada pakai pesawat, Helikopter Ini pakai perahu menjelajah dunia Wuhsit menjelajah dunia pakai perahu Sangat bagus sekali itu guys Wuhs Sangat bagus sekali Bagus sekali Dan foto yang keempat Kita, Kita lihat, lihat foto, foto yang, yang keempat. keempat Banjir tuh belakangan Yang penting perut gizi dulu Betul gak pak? Betul dong kalau banjir itu belakangan. Paling belakang banjir itu. Yang penting itu perutnya keisi dulu. Biar kita nggak lapar. Banjir itu belakangan. Santai. Santai aja santai. Belakangan. nggak usah terburu-buru. Udah kayak antrian apa ya. Sembako. Kalau antri sembako tuh buru-buru. Biar kebagian. Ini mah banjir belakangan yang penting perut kisi dulu wih santuy. Memang santuy. Memang warga plus 62 itu santuy santuy. Yang kelima. Yang kelima. Harus hati-hati nih pas dorong gerobak bisa-bisa masuk selokan. Wih, bisa masuk selokan ya. Waduh. Kita harus berhati-hati nih kalau dorong gerobak nih. Kalau tadi kan kita bahas ngebak sama banjir, ini banjir lagi guys Tadi kan, apa ya Perut, perutnya belakang Perut, eh apa tuh Banjir belakangan Yang penting, perut keisi, betul gak Kalau ini sekarang Harus hati-hati nih, pas dorong Gerobak, bisa-bisa masuk selokan Bapak-bapak ini Terlalu santuy Santuy Paling santuy ini bapak Bapak-bapaknya Benar sekali, paling santuy bapak-bapaknya. Oke, guys, kita lanjut foto yang keenam. Ini dia foto yang keenam, seperti ini foto yang keenam. Ting, nah, seperti itu, guys. Memang benar kebahagiaan itu sederhana, main air dengan kostum duyung. Memanfaatkan situasi betul tidak? Memanfaatkan. Keadaan sedang banjir, kita bermain mermaid. Mermet maksudnya sangat santuy banget, main mermaid. Humbung lagi banjir ya. si kan duyung, lewat, Mantap emang warga plus 62, memang santuy. Memang santuy. Warga plus 62 itu memang santuy sekali. Kita lanjut foto yang ketujuh. Gimanapun juga the show Must go on. Untung pengantinya tetap semringah Tuh. Hmm, Semeringa tuh. Buset. Pengantinya tetap santuy banget. Walau keadaan sedang banjir. Memang sangat santuy dia. Hah. Sangat tidak terburu-buru guys. Ini memang warga plus 62. Memang warga paling hebat ini guys. Paling hebat warga plus 62 warganya terlalu santai banget warganya saat banjir dia nikahan guys waduh momen-momen yang tak terlupakan memang sangat tak terlupakan sangat bagus sekali bagus sekali. oke guys kita lanjut foto ke-8 ini dia foto ke-8 enggak usah jauh-jauh ke Bali nih kalau kayak gini nggak usah jauh-jauh Bali guys Ini memang sangat Paling the best The best Memang sangat paling the best kali the best Jangan lupa kamu komen ya guys Memang ini the best atau tidak guys The best atau tidak ya Jangan santuy Eh jangan terburu-buru guys Kita harus santuy banget Harus santuy Memang hidup itu harus santuy guys Gak usah jauh-jauh ke Bali nih. Kalau kayak gini tuh nggak usah jauh-jauh ke Bali, guys. Berenang aja, berenang, berenang, berenang. Kayak di mana ya? Kayak di Di mana ya? Oh iya, di kolam renang, guys. Benar. Kolam renang. Kita berenang aja, berenang, berenang, berenang. Seperti itu, guys. Oke, guys, kita lanjut foto ke-9. <tuh> Ini mau ke Kritik pemerintah ya atau gimana sih? Hmm, sangat efektif ini guys. Sangat hobi atau gimana? Hobi mancing. Tapi ini mancingnya malah di sini guys. Sangat apa ya? Sangat the best banget dah warga plus 62. Sangat the best sekali Sangat the best banget. Mantap. Mantap banget emang. The best kali the best. Dia itu sangat apa ya? Sedang mencari ikan guys, semoga dapat ya Bang, semoga dapat bang Saya doakan kamu mendapatkan ikan ya bang The best sekali guys, the best Memang sangat terpopuler dan sangat is the best Banget guys Ini dia, foto yang ke 10 Selalu ada jalan adalah prinsip orang Indonesia Terbuktikan, tuh Becah aja santai, Guys. Jalannya saat sedang hujan. Sangat santai sekali dan sangat santuy sekali, santuy. Selalu ada jalan adalah prinsip orang Indonesia, terbuktikan, Widi. Sangat efektif sekali, sangat efektif sekali, bagus sekali, bagus. Bagus. Memang sangat efektif sekali, bagus. Sangat bagus sekali. Ini dia, Guys. Foto yang terakhir, guys. Terakhir, jas hujan ketinggalan, gak masalah, masih ada plastik tuh, guys. Jas hujan ketinggalan, masih ada plastik, guys. Sangat bagus sekali, guys. Bagus sekali, the best. Sangat the best, ini the best, the best. Jangan lupa kamu subscribe video ini dan share video ini, guys. Ini sangat bagus sekali, guys. Walaupun gak ada jas hujan, tetapi masih ada plastik, guys. Sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Memang. Oke, okay, guys. Videonya sampai di sini saja. Sampai di video selanjutnya. Dan jangan lupa kamu subscribe ya, guys. Jangan lupa kamu subscribe ya, guys. Sampai di sini saja. Sampai di video selanjutnya. Bye-bye.